Hai hai hai Dalam dunia hewan, pertarungan antar hewan adalah hal yang biasa terjadi Kalian pasti pernah melihat hewan yang sedang berkelahi Misalnya dua ekor kucing garong yang saling cakar karena memperebutkan wilayah Selain perebutan wilayah, pertarungan hewan juga bisa terjadi karena beberapa sebab lain Seperti sebuah kejadian, di mana salah seorang pengunjung kawasan hutan berhasil mengabadikan sebuah momen di mana seekor anjing yang tengah berjalan di samping harimau, anjing itu seperti halnya mau mengantarkan nyawanya ke harimau yang sedang tertidur di samping pohon. Video tersebut kemudian viral di media sosial yang juga diunggah di akun Instagram @memol_underscore_wildlife. Dalam video yang berdurasi tiga detik ini, nampak seekor anjing sedang berjalan di pinggir jalan tengah hutan. Namun saat melihat harimau yang tengah tertidur di pinggir jalan bawah pohon itu. Anjing itu malah menggonggong. Sontak Sang Harimau pun terbangun dan menerkam anjing yang hendak melintas di sampingnya itu. Anjing itu terlihat tak berkutik saat diterkam kucing besar itu. Para pengunjung penjelajah kawasan hutan yang berhenti di atas mobil, kemudian menyaksikan dan mengabadikan momen itu. Video viral tersebut kini sudah ditonton hingga 74.000 lebih, serta mendapatkan beragam komentar dari warganet. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada anjing di bumi yang bisa mengalahkan salah satu dari harimau. Singa ataupun jaguar, bahkan mendekati pun tidak. Keluarga kucing besar memang memiliki postur yang lebih baik untuk bertarung. Mereka punya kaki depan yang sangat kuat, yang dapat mereka gunakan untuk menekan dan menggulat pangsanya ke tanah. Kucing punya cakar yang lebih tajam, gigi yang lebih besar, karena itulah mereka disebut sebagai petarung yang hebat. Di antara enam subspesies harimau yang diakui, dua yang terbesar adalah harimau Siberia Rusia dan harimau Bengal India. Bahkan harimau Siberia dianggap sebagai jenis harimau terbesar dan bisa dibilang sebagai rajanya. Tapi sayangnya, habitatnya kini sedang tidak baik-baik saja. Selain diakui sebagai rajanya para harimau, harimau Siberia dikenal juga dengan nama harimau Amur. Harimau adalah anggota terbesar dari keluarga kucing. Meski beberapa harimau Siberia jantan dilaporkan memiliki berat seberat 300 kg, tetapi catatan sejarah itu bisa saja dilebih-lebihkan. Karena berat rata-rata harimau Siberia dan Bengal akan sama jika ditimbang di musim panas. Tetapi di musim dingin, ceritanya akan berbeda karena berat dan besar harimau Siberia akan melebihi si Bengal. Karena harimau Siberia akan menumbuhkan bulu yang tebal di musim dingin. Fenomena ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam suhu beku di timur Jauh Rusia. Dan suhu terpanas di musim dingin bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Selain berbulu tebal dan berbadan gemuk, porsi makan harimau Siberia juga nggak main-main. Mereka biasanya memakan mangsa besar beberapa kali seminggu, namun dalam sekali makan harimau ini dapat menghabiskan daging seberat 40 kg. Dan gak hanya itu, lidah harimau juga sangat kasar yang memungkinkan mereka melepas daging dari tulang. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?